Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ayu handmade Jangan lupa di-subscribe, like ya, teman-teman. Kita akan lanjut bagian badan amiguruminya, ya. Oke, okay, lanjut, kita membuat slip knot setelah itu membuat 2 chain setelah itu kita membuat SC sebanyak 6 SC 1 2 3 4 5 dan 6 kita slip stick di bagian SC awal. Selanjutnya kita membuat 1 EC dan membuat increase di setiap lubang enam kali pengulangan dan jumlahnya ada 12 single crochet lubang pertama yang tempat kita slip tadi slipstick tadi satu dua di loop sebelahnya satu dua begitu seterusnya sampai selesai ya di sini nanti ini untuk terakhirnya kita buka penanda dulu ya kita slip stitch di sc awal tadi setelah itu kita membuat CH satu kali dan di loop yang sama kita membuat satu SC dan increase satu SC di loop selanjutnya kita membuat increase ini 6 kali pengulangan ya jadi totalnya keseluruhan ada 18 single crochet. Ini di selanjutnya ada 2 single crochet seperti ini. Oke, teman-teman lanjutkan sampai selesai dan jangan lupa dikasih stick markernya ya biar kita ingat dimana tempat awalannya kita lanjut ini sudah bagian akhir kita buka stick markernya kita membuat slip stick lagi di sc awal tadi setelah itu membuat ch setelah itu kita membuat SC dua kali dan increase. Ini kita membuat sebanyak enam kali pengulangan. Ini totalnya ada 24 single crochet. Satu, dua, ini ada dua increase Inggrisnya ya, teman-teman. Lanjutkan lagi sampai di akhirnya. Nanti ketemu di sini ya. <tuh> Oke, kita lanjut lagi ini sudah ketemu di bagian akhir dan kita slip stitch di SC awalan tadi ya saya menggunakan penggantian benang ya saya ganti benang kalau teman-teman tidak mau menggantikan benang juga tidak apa-apa Bikin satu SC di loop yang sama. Setelah itu, kita membuat eh. selanjutnya. Kita masuk lagi satu SC lagi, dan loop yang selanjutnya kita masukkan satu SC lagi. Ini loop yang terakhirnya kita membuat 2 SC kita kasih stick marker 1 2 3 3 SC dan 1 increase jadi total keseluruhannya ada 30 single crochet. oke okay, teman teman silahkan dilanjutkan setelah itu kita buka stick markernya lagi, kita lanjut ke row 6. Row 6 ini kita membuat tiga single crochet dan increase. Kita melakukan 6 kali pengulangan. Loop pertama satu dua dan tiga luka empatnya increase jadi ini ada seluruhnya empat, 30 single crochet. Oke, teman-teman lanjutkan lagi ya sampai selesai. Ketemu lagi di awalannya kita slip stitch lagi di bagian SC. Kita membuat chain setelah itu kita membuat SC di loop awal 1 2 3 dan 4 ini sudah kita membuat 4 SC 5 6 7 8 ini kita membuat setiap lubang 1 sc 1 sc Oke okay. Selanjutnya, kita slip stick di bagian sc awal setelah itu kita bikin chain kita buat lagi 1 sc 2 sc 3 sc 4 sc 5 sc lima sc dan satu increase. Oke seperti ini. Kita kasih stick marker lagi. Satu dua tiga empat lima. Lanjutkan sampai akhir. Dan kita jumpa di. Sc awalan lagi, kita rapikan dulu biar kelihatan rapi ya. Jadi, dia tidak mengkerut-kerut gitu. Kita buka stick marker dan kita lanjut. Kita slip stick lagi. Saya mengganti benang. tarik benang yang di belakang terus kita tarik yang warna biru dongker. Kita membuat chain. Setelah itu kita di loop awalnya kita membuat SC. 1 2 3 4 5 6 6 SC dan satu Inggris satu 2 3 4 5 Nah, kita selanjutnya lagi selesaikan sampai akhir ya, teman-teman ya. Jadi ini totalnya ada 48 single crochet. Oke, kita lanjut sudah sampai selesai di sini. Kita buka stick markernya dan kita lanjut pembuatan slipstick di bagian SC awal. Setelah itu kita membuat SC dan kita membuat SC run sebanyak 4 hmm, 48 SC itu 9 row, ya, sebanyak sembilan row, jadi tidak ada penambahan ataupun pengurangan, ya. sampai nanti bertemu lagi di akhir setiap satu loop diisi satu sc satu loop diisi satu sc begitu seterusnya nah ini saya sudah mengerjakan sampai 9 row ya untuk row 19-nya. Kita slip stitch dulu. Saya penggantian warna lagi ya. Slip stitch sudah, kita bikin 1 ch membuat 1 SC di loop, di loop yang sama 2 3 SC 4 SC 5 SC 6 SC dan setelah 6 kita akan melakukan dex ya. Jadi kita akan melakukan pengurangan. Di sini dua loop dijadikan satu lubang ya. Nanti seluruh totalnya ada 42 single crochet. Oke. Okay. Teman-teman, silahkan dilanjutkan lagi sampai selesai pengerjaan di akhir flow-nya. Ini untuk akhirnya, kalau kita pas ini pasti di bagian akhirnya akan ketemu dengan dex ya pengurangan dan kita buka stick markernya setelah itu kita slip stick di sc awal setelah itu kita bikin chain masukkan SC di lubang awal 1 2 3 Jadi kita bikin kita tandai dulu ya biar jangan lupa nantinya. Ini di row 20 ini kita membuat SC keliling ya. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Totalnya berjumlah 42 single crochet seperti ini, teman-teman. Satu loop, kita isi satu single crochet. Oke, okay, kita jumpa lagi di akhir row. Kita slip stitch, terus kita membuat single sc eh, di loop yang sama. Kita membuat. Single crochet satu dua tiga dan empat 5 lima, lima sc setelah itu kita membuat dex ya. Jadi kita membuat pengurangan lagi dalam dua lubang kita jadiin satu single crochet. Jadi jumlah total keseluruhannya ada 36 single crochet. Seperti ini. Oke, ketemu lagi di bagian. Akhir, kita slip stitch lagi untuk row ke-22. Saya menggantikan benang lagi, ganti benang warna coklat ya. Setelah itu, kita bikin CH, bikin SC di loop yang sama, satu loop kita membuat satu single crochet, satu loop kita membuat satu single crochet. Begitu seterusnya sampai row terakhir nantinya ya. Jadi totalnya masih 36 single crochet. langsung kerjain ya begini oke kita slip stick lagi di awal sc setelah itu kita membuat ch selanjutnya di loop awal kita membuat satu sc 2 sc 3 sc dan 4 sc setelah itu kita membuat dex lagi 2 loop jadi 1 sc begitu seterusnya dan akan ketemu jumlah totalnya ada 30 single crochet Seperti ini ya Semakin ke atas ini akan bentuknya akan seperti mengkerucut ya teman-teman Dan kita jumpa lagi di SC awal, kita slip stitch, membuat CH lagi, terus kita membuat SC keliling, jumlahnya sama 30 single crochet, ini sudah row ke 24 ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang sudah mahir, boleh tanpa stick marker. Tapi yang teman yang takut atau ragu-ragu, si ragu ragu stick marker ini sangat membantu. Ya, untuk row ke 25 kita membuat 3SC dan Dex, kita buat CH row awalan SC 1. Di loop kedua SC 1. Di loop ketiga kita membuat SC 1 dan di loop selanjutnya kita kita membuat dex ya, seperti ini. Dua loop dijadiin satu. Jadi total keseluruhannya ada 24 single crochet. Oke, okay, teman-teman, tinggal lanjutkan ya. Nanti jumpanya di SC awal. Kita slip stitch lagi di SC awal. Setelah itu, kita bikin CH di loop awal. Kita membuat single crochet di loop kedua. Single crochet begitu seterusnya sampai akhir, jadi tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Total keseluruhannya ada 24 single crochet. Setelah itu kita putus benang benangnya dipanjangin ya teman teman-teman untuk nanti penjahitan antara antara bagian kepala dan badan bagian ini udah selesai Seperti... oke okay, bagian ini boleh teman-teman dimasukkan dakron ataupun benang-benang sisa saya menggunakan kain-kain bekas dan busa angin, ya. Jadi, tidak masalah untuk bagian dalamnya. Silahkan, teman-teman, sesuai selera aja. Insinya oke, okay, kita lanjut lagi, ya. Untuk selanjutnya, pembuatan kaki dan tangan.